enggak Bang terima kasih <tuk> <tuk> Joss. kredit mana cel? barangan kredit, hadiah lomba lari nih lomba lari apaan lo? tujuh belas sana juga lewat lo mah kagak paham, ini lomba larinya dari kampung sebelah jadi pesertanya siapa aja itu cel? gua, warga, polisi, sama yang punya hp eh buset, itu mau yang Cel, hey, ngangkering aja di motor. Iya deh, lagi nyantai Semalam gua liat cewek nih Cel Boncengan, mesra banget sama cowok Ilok, borok kali lu Bener Cel, mana orangnya cekil. jelek Pake silah jepit lagi Terus cowoknya pakai baju hitam Iya, kok lu tau Cel? Lah <tuh> itu mah gua beji. <tuh> namanya nih hmm, apa ini lupa sakit bunting tidurnya terlentang Iya terlentang emang kenapa enggak salah lu ini nggak bahaya enggak kagak lah aku ayo ketiga yang gua tahu dun nelen tulang ikan aja keselat apalagi ngelentang. maksudnya gimana sih gua nggak ngerti. nih kalau gak tercaya lu terlentang <sis> nih <apple> hmm mantap <speak> Ya yeah, mau kemana emang? Ya, mau ke warung nih kopi. gue tinggal dulu ya? Wah macam masih... <tuk> siapa guys? Oh, si Bonek teman gue waktu orang. Rasanya tadi lu manggil Kayra. Oh, itu mana, -mana gaul <tuk> Kay, ngomong yang bener lah. Udah apa, kenapa? Emang salah? Ya salah Kan gua mati tuan dia Atau <laughs> manggil kaya-kaya aja Iya ya, juga sih Berarti gua manggil dia bang Ya kudu sama yang tua bang Bangkai Hah? Apaan? Bangkai? Tarin aja bangke. Senang amat romanya Iya dong Kamu lo Torong aja yang kagak Adik-adik gua lah gawain klis Iya cel Gue bukan kagak mau ngajak Gue keahlian kagak Duit kagak apa? Sekarang mah minimal kerja Pakai dulu cel Iya Duit mah gue kagak gabel klis Paling kagak mah ada orang dalam cel Maksudnya Orang dalam gimana sih Chris? Ya harus ada orang di dalam. Kalau kak ada orang, siapa yang membuka pintu? <tik> <tik> <tik> Bang, ini ayam gua makan di mari. Oke siap. Kasih ayam enggak nih, kasih Banyirnya mana bang? Oh itu Hei si dikasih ayam Tadi lu bilang disuruh kasih ayam <tipasuk> Nih Haa si Banyir Hel Seneng banget bro Cel Ayo menikah semaran Buset, mau dicuekin aja nih. Udah dulu ya sayang. Nanti kita video call. Aku mau pinjam HP dulu. Hmm. Lamu lu, HP jadul aja mau video call. Justru hmm, tuh, mau pinjam HP lu jadi. Mari, gue pinjam. Hmm? Laguan baik loh. Mau video callan kagak modal. Tuh. Lama amat sih Lucel, cuma video callan doang. <tuk> eh Buset. aja tahu nih Jos mata gue kayaknya bermasalah anterin gue ke dokter mata yuk mas nah, uh, uh, uh, uh. apa mata lo Lilipan kali bukan Jos lah masalahnya apa nggak tahu nih Jos setiap gue buka dompet nggak lihat apa apa kusel itu mah bukan mata lu yang bermasalah tapi dompet lu yang kagak diisinya <lossusir> <lossusir> <lossusir> huh? bang, kalau belum puasa, saya tanya kata pada di, ya? kata nah. siapa lu? Enggak, kata pak ustad, kagak. No buktinya. ngapa nah, tuh lukis? bisa aja. Ya, ini cer. lu punya kenalan pira jasa ga? Boleh, macamku udah mau mati besok. Sekalian so, ganti kaleng. Ya, udah, sama aja. Apa pakai biru jasa? Udah mahal. Kamu lagi? Mendingan sama gua. Iya yes, sudah bisa. Cuma ganti kaleng doang kan? Udah mari, saya nya sama kuncinya. Sudah selesai. Iya serius gue ini. Ada, loh motor anak. Sudah. Curu curu curu curu. Sel, ngapa bobo kaleng? Motor gue mana? belok problem? belum? Blah! Kakaknya motor lu suruh ganti kaleng! Ini gue ganti kaleng! Aaaaah! motor gue ganti kaleng! Gue gak mau tau, Smarternya ada gue! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Getap amat deh Cel, ini udah kongkoh aja Lah, emang udah jam berapa ini? Baru jam tiga Cel Hah? Udah jam tiga, perasaan gue baru nembak Ah iya Hah, masih tengah hari begini, udah nanyain Jema, jangan covid lu masih kebek begitu Ya udah Cel dia tahu waktu, emang lu gak hidup waktu Makanya lu Cel kalau udah gak gablek HP minimal punya jam Awww Sekata-kata lu dikata gua gak punya jam <tuk> Nih lu <liat, nih>, <tuk> lihat Nih lu lihat Aduh lu teko ajaib nih Hah? Teko ajaib apaan? Ini mah teko ajaibnya Gapak lu liat Ajaib dari mana? Di rumah gue juga ada mau gue punya. Eh, dan agak percaya amat sih mas semalam gue udah buktiin ini gue gosong-gosok wajinya oh, gede Gara-gara mak gue growin mungkin gue suruh masuk lagi ke dalam Terus gue masih agak percaya lho. ayo kita buktiin kita cari tempat sepi ayo huh? di sini aja yuk ah ayo nih lu lihat mana gue keluar rumah sini gue yang gosok Buat wah gu gua kasih kalian satu permintaan. Gua wow Bang Jin wah wah punya kuat, punya yang Oi Gimana oi oi oi aja takut.